assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang sahabat-sahabat mas guru nusantara baik bapak ibu pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi printer yang bagian tinta warna hitamnya tidak bisa digunakan Nah. Pada pertemuan kali ini nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk mengatasi cartridge yang warnanya hitam ini tidak bisa keluar tulisan atau tidak bisa mencetak sebuah hasil pekerjaan. Tentunya kita akan merasa bingung ketika tugas kita sebagai guru ingin menyelesaikan beberapa laporan baik perangkat pembelajaran namun printer kita tidak suportif dan dapat menjadi kendala untuk uh, problematika untuk menyelesaikan masalah kita Oke Bapak Ibu langsung saja kita simak tutorial dari saya Nah Bapak Ibu printer saya seperti ini Bapak Ibu nih, Canon IP2770 Ini kita coba tes print out dulu ya Nanti hasilnya bagaimana setelah kita cuci dengan air hangat sebelum dan sesudah kita cuci? Nah kita tes dulu ya hasil kondisi cartridge saat ini hasilnya seperti apa ya. Nanti setelah kita membersihkan atau mencuci kabinet dengan air hangat. Nanti kita akan dapat melihat perbandingannya Bapak Ibu antara hasilnya. Nah, Bapak Ibu, kebetulan hasil dari katrit saya ini seperti ini Bapak Ibu. Tulisannya hitamnya itu sudah terputus-putus ya. Bisa jadi ini disebabkan karena katrit yang ada di dalam printer ini sudah kering. Sehingga nanti kita coba ya. Kita kita buka dulu. Kita buka dulu lalu kita ambil cartridge-nya yang warna hitam ya Bapak Ibu ya. Ini yang tipe Black 810 Bapak Ibu. Nah, kita ambil. Kita tes dulu ya. Kita untuk mengetes Katrit ini masih normal atau tidak bapak ibu ya? Caranya cukup cukup sederhana ya. Tinggal bapak ibu siapkan tisu ya, tisu kering jangan tisu basah. Nah seperti ini sudah saya siapkan tisu. Kemudian kita tes bapak ibu. Untuk mengetesnya bapak ibu cek bagian headnya yang sini bapak ibu ya. Jadi headnya sini ini nanti kita tempel dengan tisu Apakah nanti keluar warna hitam atau tidak Yang penting selama e, pengecekan Bapak Ibu Jangan sampai e, chip ini ya Chip yang ada di depan ini Jangan sampai tersentuh oleh tangan Kita coba dulu Bapak Ibu Nah ini keluar Bapak Ibu sedikit tapi tidak bisa lancar. Nah, oke bapak ibu, langsung saja kita eksekusi ini katriet ya. Kita servis dulu. Semoga nanti hasilnya bisa lebih baik daripada yang ini bapak ibu ya. Nah, untuk menervis atau memperbaiki katriet ini bapak ibu. Alat-alat yang harus kita siapkan ya antara lain kita siapkan wadah kecil bapak ibu ya untuk menaruh air nah seperti ini lalu jangan lupa kita siapkan tisu ya kemudian kita gunakan air yang masih mendidih itu jadi bapak ibu usahakan airnya itu baru ya ini saya Baru saja merebus, saya ambil dari tremos. Kita masukkan nih, Bapak Ibu, akhirnya airnya. Kita masukkan airnya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, ya kita rendam eh, headnya kateret ini ke dalam air hangat selama kurang lebih. 2 menit Bapak Ibu nah seperti ini Bapak Ibu sampai betul-betul tintanya keluar semua yang penting Bapak Ibu ketika merendam jangan sampai chipnya ini terkena air nih, Bapak Ibu nih. karena nanti akan break bad fatal dan menyebabkan eh, tidak mau untuk digunakan untuk mengebrin Bapak Ibu kita tunggu sampai 2 menit Nah kalau sudah selesai Kita coba Bersihkan pakai tisu dulu ya Bapak Ibu Kita Bersihkan ya, Sudah Mulai keluar Nah setelah ini Bapak Ibu Ya kita bersihkan dulu pakai tisu setelah kita bersihkan pakai tisu lalu kita goyang-goyang ya kita goyang-goyang sebentar sambil menunggu kering nah setelah ini nanti langsung kita coba ya Bapak Ibu ya langsung kita coba sepertinya ini kita tes dulu sudah keluar Tintanya apa belum nah, kita tes dulu ya bapak ibu ya Nah mari bapak ibu kita coba ya ini tadi yang sudah saya cuci pakai air hangat ya semoga saja berhasil nanti nah ini sudah keluar tintanya coba dulu ya mudah-mudahan berhasil karena kita pakai setanda kita tunggu prosesnya bapak ibu sampai nanti betul-betul keluar hasilnya bagaimana Memang printer IP2770 ini Kendalanya seperti itu Bapak Ibu Nah ini sudah agak lumayan Bapak Ibu ya Tapi masih belum tentu sempurna Coba kita bandingkan Antara yang sebelum dicuci Nah ini yang belum sebelum dicuci Ini yang sudah Bapak Ibu Kita cek sekali lagi ya Kita cleaner dulu Sekarang -kali nanti kalau di cleaner mau ya kita coba untuk di cleaner dulu nah, ini kita coba pakai high dulu ya nah, kita tunggu semoga hasilnya maksimal kita coba yang pakai head nanti kalau tidak berhasil tadi saya mencuci dua katrib mudah-mudahan nanti satunya juga bisa berhasil nah lumayan nih Bapak Ibu hasilnya sudah agak normal daripada yang tadi oke Bapak Ibu kita coba pakai kertas yang yang baru ya kita coba menggunakan kertas yang baru Kita coba Print sekali Lagi Nah Ini hasilnya sudah lumayan Bapak Ibu Sudah Agak Apa namanya Hitam ya Terlihat dari logonya ini Daripada yang pertama tadi Bapak Ibu Nah kita sekarang pakai kertas yang bersih Kita coba nanti kita bandingkan hasilnya antara tadi sebelum kita cuci dengan yang sudah kita cuci pakai air panas yang mendidih Hasilnya sudah cukup lumayan Bapak Ibu Daripada yang tadi Nah ini tadi ya Bapak Ibu ya Nah di awal tadi sebelum saya cuci pakai air panas Cutretnya seperti ini nih Jadi ada garis-garis putihnya ya Tapi setelah saya cuci hasilnya seperti ini Nah ini sudah lumayan Bapak Ibu ya Daripada kita beli cutret baru harganya cukup mahal. Nah, dengan menggunakan air panas, kita cuci, hasilnya sudah cukup lumayan dan tulisannya juga sudah bisa dibaca ini ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi tutorial dari saya ya untuk mengatasi katrid printer Canon IP2770. Yang kadut warna hitamnya kering ya, kita nggak usah terburu-buru beli baru ya, karena masih kita gunakan, e, kita cuci menggunakan air panas. Demikian Bapak Ibu ya, e, tutorial dari kami. E, harapannya, setelah Bapak Ibu menonton, untuk memberikan like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Agar dapat mengikuti video-video terbaru dari kami. Demikian, saya akhiri wabilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.